logo suarot suruh ngono kirafam lah ngono ngono tak, hmm. tak waritau kehidupan, sih mendingi gitu ngono apa tau kehidupan sih, buat serius ini urusan swargon rokok ini ya, no? loh, loh kulon ini ibadah kulon rapati aja tapi kulon yakin bu swarg, kulau kehidupan itu benar, kulau kehidupan itu rajublah modal ilahilah, tapi falam anakku, nah, jadi ono falam, itu ono ilmu nih ono loh, ya rumah tenan mulanya cara Abdul Hasan al-Syari Presiden Ahli Sunnah Abdul Hasan al-Syari ini pun menyaksikan yang imanmu itu ditampu iman tanpa argumentasi itu ditampu umpamu ditampu jawabkan Abdul Hasan al-Syari setidaknya koyok cerita yang berdui dalam survei beliau ketika ditanya bima arof di, suamin urmati sapi urmati pari koroh pengiran ternyata orang itu marah Muni al-ba'arotu tada dulu alal kair wa asarul abdam ya dulu alal masyid agar ada teledong ya ada <coughs> sapi ini agar ada telacaan uang utoke wani berarti baru ada singli luat ini kok kok takong mila <tuh> milah ta'vid gue itu agar ada makhluk ada khalik ya sikus budu-budunan tapi awet namun mergus gak terbantahkan <tuh> tapi orang-orang Yunani cara berpikir khalik itu logos logos itu arot suku orang Arab, kira paham belaruan, Arab itu sifat yang nempel-nempel, lahirnya wong itu kan duit kaya, duit kaya sampai mewabah era Yesus lahir, Isa lahir, kan gak mungkin pengiranmu logos terus nempel-nempel mau kriting di, kan karena pantas, nempel-nempel Mustafa aja pantas, di Gulaenau sih pantas, orang orang Arab modelnya milih Personifikasi Tuhan Nego nih berhololata Bena bisa Wong Yunani Wong Palestina Wong Israel nih ke Tlehem Igu Wong Igu Dua parak neng mata Yunani Ono Wong Guandang resik, atau dusu Api an, iku Nabi isa Yuki wahe pantas ya ke pengera Nih, terus kecelakaan itu Yesus isa tiaga pengera Kalau kau sih bergentayangan Rongto ada mulane pertama ulama kita mulai zaman nabi sampai saat ini kenal tuh allah nih santri, nih satriku sih tuh allah itu dah wah aku seng beda tuh kita obek nasrani itu dah tapi enggak allah itu dah mana nih dah enggak loh guys dah bukti nawod dah di template isi fakat mungkin sifat kecuali nempel Amin. Jadi Allah itu mesti tidak ya, orang kok sifat ya sudah Allah itu meskipun zatnya tidak sama dengan kita semuanya tidak sama tapi tetap Allah itu darani, sehingga ketika wujud wujudnya wus awal Yang ku waktu mulane terus ulama disebek pertama ngaji pertama dikenal Allah Allah itu teherani ku zat seng wajibil Wkw Nah, ya sudah seperti itu. Era kanjeng Nabi ashirin takolailar rofiqillahala. Uang utau kita aja benar. Waras waras waras terus perkoroh era khalifah makmun. Khalifah makmun itu cerdas. Sangin cerdas itu kebenung Islam maju. Terus nimpor buku sangin Yunani. Bahasa Yunani diterjemah ke bahasa Arab. Ya wujudnya bedul hikmah semua filsafat Yunani, bahasa Arab, bahasa edan, dan terjemahkan. Akhirnya uang Islam kesemsem filsafat. Era Imam Ghazali, Imam Syafi'i, Uwais dari Imam Syafi'i zaman yang ketikan uang tuh asal gak sirik, Kue sama link lah, koruptor lah. Iku lu Uwais di Duxo belajar ilmu filsafat. Semua akhirnya terus, jomblo terus, uang tuh anti ilmu filsafat tapi wong saya itu nak anti, gua belajar orang kau yang gua nak nak anti itu rasistoh, lani manggil saya ahli, gua filsafat, tapi de'ne disebut filosofian Islamian, Filo filosof apa? No, Islam. Ibnu Rosi, gua yang nggak filsafat, tapi dia -filsaf. <tuh> ini ahli filsafat. Bang saya, kau orang gerai, agar haram, gua terus kai sok. Dasar bersaikisok, jadi seneng haram lah orang kai sok, tapi ini penting dalam uh, pengetahuan islam bin kwera ya, jadi Allah itu zat sing wajib ngeleng-ngeleng ya Allah itu zat sing wajib makanya pertama dikenal oleh santri-santri munazahun anil hulul liwal jihah Allah itu terbebas songkoh mangun hulul liku mangun itu, itu, yang mendidakkan Nasrani karena mereka meyakini Allah itu hulul trinitas, Tuhan ini adalah Allah Yesus, ini Ruh Kudus bami pencemaran berarti setan ikut godawang macam-macam orang yang senang widuhan senang minum orang yang senang ngalamun terus masuk si senang ngalamun ini digoda lewat jalur nawa jalur nawa filsafat itu paling bahaya anu allah swt senang ngaji allah senang allah jenggaman filsafat kemudian gublok-gublokanmu alba rotu tadju alal kair wahatul akdam jadulu alal asir agar anak lelontong anak kotoran yang nunjuk nolosing nising Al-qaratut tliton muta dulu nunjukno baqaro alal bair ing atase wujude unta wa asarul Akdam taibukase damaan iku ya dur nunjukno asarul Akdam, alal masir ing atase ono sing barli wa saiki makhluk nu njuk no no wale iku luwe kan iku sing dadi rohani swarga aktsaru ahli jannah al-tul akeh-akeh wong iso kok goblok-goblok ku mau mikir bulet-bulet serana logo serana apa pokoknya mau ngono Pengiran usoppo, Allah urapi, Allah pengiran ubi, pengiran, kita Allah, Allah usoppo, si maarifat, perwase maarifat, al maarifat, al maarifat, al Allah al maarifat, al maarifat, al maarifat, al maarifat, al maarifat, al maarifat, al maarifat, al maarifat, al maarifat, al maarifat, al maarifat, al maarifat, al Ternyata itu sukses bully malaikat, Marobhukaman, nih Nopo Maristifon, Nopo Manopo. Ya malaikat, ternyata ngaji jialpinya di antam Nah kan jangan imam Malik, gue parah manet, aku emang karena kek Marobhukaman, nabi aku singkat, dakwah ulang tahu kek. malah rata dakwah, wow, takoy. Oke, wani ngono, tenggak dihancurin di kramati wali-wali, wali-wali itu mana imam itu syafah mati ternyata dia lagi tahu kira tahu murah aku akhirnya Umar si itu syafah ketika Umar itu kabunduk Wong kerang nih ngono mulai teh nih ngono u cecel ngat pipi mungkar nageru tetep mulai teh tetep kerong bawuran. Nguoi siti nating alam ni ganso. Orang malaikat mungkar nageru tekko maca yuhawilar ni macak, mengerikan. Bus mengerikan betul, muri bate calek, kalkit tril mukul lah koyo. Awol nih. Fitrini u kala kompreng sing dibakar. vakar. Wana semut teh ngono tekotek sepan tami u mar. Kue roh labi su sopo. Aku kan kekasih pangeran ke kasih sembrono kak sopan. Konyo nih nabi muhammad, jadi dia nih nggak ada loh nggak ada ini aku pun ya hehehe, jelasnya gu, pulau suwon, pokoknya pulau nih nengasih Filsafat uskup itu jadi fakultas, fakultas Noah. Filsafat. Sebut so, tentang koi apa koi som. Iya, misalnya kita sekolah, ya sekolah seniati ibu dan tidak usah buku imani. Leceleeng bahku loh. Ini kisah nyata. Oh, anak ikhijin sekolah. Ini kisah nyata betul. Tapi ndak harus pendapat. Mbahku loh yaudah mufti. Artinya dia tidak nabi, tidak mufti. Si, mana ambu sekolah Noah? Ini tentang filsafat. Abu sibuk syafat. Padahal sekolah di fakultas Islam, mufti syafat Islam. Aduh, bu sekolah non ITB tau Paling banter udah adek seger. Nane mufti syafat udah adek agomo. Hahaha. Langsung dicabut di Pak Noberna mereka untuk udah adek. Jadi di beberapa kiai justru sekolah di fakultas agama, si kana malah nggak boleh ada sekolah ITB, fakultas teknik ujian, karena yang sudah adek paling banter itu saya ingin tidak ada Tapi biasa, biasa. cerita. tersinggung, biasa. tersinggung, itu. ilmu, ilmu itu didengarkan saja. Tidak harus anda terikat. Tapi nyatanya saya itu orang kalau tak ada agama, kalau tak ada seprop, ini jurusan itu Muni saya tahu, saya tahu saya tahu manusia, safi, manusia, kalau dia bisa, kenapa kita tidak bisa Masih anak-anaknya